Keringat, kotoran, dan kuman. Bisa menyebabkan ketombe dan gatal. Pakai Clear Ice Kuman Tol. Tiga kali bersih total, sikat habis ketombe, gatal dan kuman mentah. Dengan sensasi kesegaran benar-benar. total dari ketombe dan gatal, segar seharian. 100% yakin, Clear Ice Kuman Tol.